Dan bagi kalian yang sudah tentunya mengikuti channel Youtube Diva TV, bahwa akan bersabat ya. Mudah-mudahan kalian semua selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan apapun yang dilakukan, bersabat diberikan kemudahan. Amin. Selanjutnya, persahabat, ya, kita ke pertama. Eh? Ada unggahan spesial dari Kak Lensa Doni yang sudah di Cianjur, persahabat, ya. Di balik keindahan, di unggahan igas pribadinya, lensa Doni, persahabat dia ya, dan ada sebuah kalimat juga yang dipostingin kalau bisa lihat ini berarti udah kekirim karena ada sinyal katanya persahabat ya tuh udah dicancur aja kalian Sedoni dan di sana memang sinyalnya persahabat ya kurang bagus makanya warga Konoha diharapkan bersabar ya untuk tentunya menyaksikan vlog terbaru spesial Leslar di Cianjur, kita dukung, kita support yang terbaik. Semoga idola kita selalu sehat, selalu bahagia, dan apapun yang dilakukan juga diberikan kemudahan. Momen ini pun bersahabat dari pas Kembali oleh akun sahabat doteng Leslar. Ada kalimat caption juga yang dituliskan di postingan ini: "Mas Lengsa Doni udah di Cianjur aja nih, dan di sana memang sinyalnya lep lepan katanya itu bersahabat ya. Aduh, ini sih cute banget. Hingga banyak sekali tanggapan komentar juga yang diberikan, yakni dari akun apriani790 mengatakan, Pantesan vitamin jarang nongol mungkin terkendala oleh sinyalnya, Tuh bersahabat ya, karena tentunya masalah sinyal, vitamin-vitamin leslar agak terendap nih bersahabat ya, kita doakan saja, Semoga hidup kita selalu menyuguhkan kabar baik, kabar bahagia dan tim juga selalu menunjukkan kejutan spesial untuk kita semua. Dan kita harus sabar persahabat ya, vitamin akan muncul berurutan. <gifat> Kalau udah di Jakarta pastinya banyak sekali ya vitamin bahagia yang kita dapatkan. Dan berikutnya persahabat kita simak juga. Masih di ujian akun, sah berarti sekalian selain mengingatkan dan menginfokan bahwa kita tentunya jangan lupa untuk selalu mendukung karya-karya terbaik di channel YouTube Leslar Entertainment. Untuk vlog Lebaran di Cianjur, ya BBL pertama kali mudik nih. Suasana Leslar Lebaran di Cianjur sudah 727.000 kali ditonton ya. Viewersnya yuk, sama-sama kita pecahkan di angka 1 juta. Kurang 283.000 lagi Sama-sama kita buktikan kekompakan dan kesulitan kita semua sebagai fans sejati Leslar Dan berikutnya para sahabat, kita simak juga Ada info penting untuk warga konohan dari Star Voting Team Yang menginfokan untuk Les kejar para sahabat ya ini di posisi ke 10 Sebelumnya di posisi 5 besar dan sekarang ke salib nih persahabat ya Oleh Dewa 19, Sevi Asmara, Mahalini, dan Exo Dan Bunda Lisa Kejor di urutan ke 10 Kita simak juga di kalimat caption yang dituliskan oleh Star Voting Team Superstar Feng Speak Udah hampir seminggu nggak nengok Dan suasana lebaran juga Biasa nangkering di lima besar Sekarang di 10 tak apalah Kata kita persahabat ya Yuk tentunya kita buktikan lagi nih, kekompakan keselitan fans Leslar, mudah-mudahan bisa masuk lima besar, dan mudah lasik kejuaraan semakin makin banyak dukungan yang diberikan dari orang-orang baik yang selalu tulus mencintai idola kesayangan kita. Dan banyak juga persahabat tanggapan komentar yang diberikan di postingan ini. Salah satunya dari akun Instagram Delfina220413 mengatakan, Mungkin pada sibuk mudik, kumpul-kumpul sama keluarga dan ada yang fokus dinaikin viewers YouTube LE, tetap semangat dan salam kompak semuanya. Yuk, tetap semangat ya untuk mendukung karya-karya terbaik dari idola kita. Berikutnya, bersahabat, kita mampir ke fashionnya Abang Fatih. Bersahabat, ya, saat tentunya digendong oleh Uwa Beni, outfit yang dipakai oleh abang L ini, bukan main Persahabat ya, harganya juga luar biasa merek Boss Ini dibantul seharga Rp 1.230.000 Dan kita lihat Outfit yang di bawah dibanderol seharga Rp 2.250.000 Masya Allah banget ya Mudah-mudahan berkah Barokah untuk rezeki Idola kita Dan mudah-mudahan juga persahabat ya, Ada cidukan vitamin terbaru yang kita dapatkan